Deta Semen Jala Mangkara atau Denjaka adalah pasukan khusus TNI AL yang sudah dikenal akan kelegendarisannya. Pada 4 November dibentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut atau Pasula yang menjadi awal mulai Denjaka. Dan akhirnya pada 13 November 1984 Kasal melalui suratnya kepada Panggap atau Panglima Amri mengusulkan pembentukan Denjaka. Atas dasar surat Kasal tersebut maka Panggap menyetujui pembentukan Denjaka dengan demikian, sejak itu DENJAKA menjadi satuan anti-teror aspek laut dengan pembinaan kemampuan berada di bawah TNI AL. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Denjaka adalah komando pelaksana korps marinir yang berkedudukan langsung di bawah TNI AL, serta tugas pokok Denjaka adalah membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase di laut dan di daerah pantai. Itu artinya, jika peran Satuan Eli Denjaka berguna dalam operasi pembersihan sebelum adanya pembersihan amfibi, terutama pembersihan atau penghancuran senjata berat oleh Satuan Eli Denjaka yang akan mengganggu operasi pendaratan. Selain itu, pembentukan DINJAKA didorong oleh suatu kebutuhan mendesak akan adanya pasukan khusus TNI AL. Maka dari itu, jika satuan DINJAKA kala itu berguna untuk menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan aspek laut. Khususnya seperti ancaman terorisme, sabotase serta ancaman lain yang berdampak strategis. Hal ini diilhami oleh semakin meningkatnya bentuk teror yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia apalagi kemampuan Satuan Eli jaka sangat di atas rata-rata, serta tingkat intelijensi personilnya luar biasa. Jadi tak heran bahwa beberapa personil Satuan Eli jaka memiliki kemampuan yang apik dalam penggunaan beberapa peralatan persenjataan canggih. Maka dari itu jika Satuan Eli jaka mahir dalam penugasan soal infiltrasi darat, udara, dan laut, terutama soal infiltrasi dari laut yang menggunakan platform kapal selam dan alat selam kendaraan canggih. Selain itu berdasarkan ketetapan Panglima TNI, Jika Denjaka terdiri dari satu markas detasemen, semen. Satu markas detasemen Satuan Eli Denjaka terdiri dari satu tim markas, satu tim teknik dan tiga tim tempur sebagai unsur pelaksana di bawahnya. Satuan Eli Denjaka sebagai pasukan khusus matra laut mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan dengan satuan lainnya. Kehasan Satuan Eli Denjaka tersebut antara lain memiliki tuntutan dalam kesiapan operasional yang sangat tinggi. Dengan demikian membuat Satuan Elit Denjaka memiliki mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendidikan yang tinggi. Serta Satuan Elit Denjaka memiliki keahlian tingkat tinggi soal medan tugas atau operasi yang berupa kapal-kapal. Tak hanya kapal-kapal, tetapi instalasi lepas pantai dan daerah pantai menjadi keahlian Satuan Elit Denjaka. Oleh karena kehasan Satuan Elit Denjaka itu, maka organisasi Denjaka disusun disesuaikan dengan media yang diperlukan terutama untuk mendekat ke sasaran yaitu atas permukaan, bawah permukaan dan vertikal dari udara yang menjadi keahlian hebat satuan elit Denjaka. Selain itu satuan elit Denjaka sendiri dipimpin oleh Dan Denjaka berpangkat kolonel. Maka dari itu jika Komandan Denjaka memiliki tugas sebagai pelaksanaan serta pembinaan bertanggung jawab kepada Dan Kormar.